Kabar baik dan bahagia seputar Leslar, tentunya. Baiklah, sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk menemani santai siang kalian saat ini, memenangkan, menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial, bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Villa. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kembali belum bisa mopon dengan potret kebersamaan Leslar Lofors dan Leslie Lofors. Para sahabatnya di acara Dengdut Akademi 5 di Indonesia. Makin kagum dengan kekompakan yang selalu terjaga dengan baik, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, dan semakin solid untuk mensupport karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Di postingan ini, persahabat, ya kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan langsung oleh official Lesti Lovers Indonesia. Di situ dikatakan, Jangan terburu-buru membenci, dan jangan terlambat-lambat memelihara persahabatan Perdamaian itu layak diperjuangkan Lesti Love Wars Indonesia Masya Allah, ini keren banget bersahabat ya Selain itu kita lihat juga bersahabat ya Sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto di dalam studio Indosiar Foto bareng dengan Bunda Lesti Kejora Dan salpok juga kalimat yang dituliskan di unggahan ini Pasukan biru, Lesti Gejora, Lesti Lovers jargonnya apa? Tuh, persahabat ya. Kira-kira jargon Lesti Lovers apa nih? Kita simak di kalimat komentar, banyak sekali persahabat yang diberikan. Di antaranya dari akun official Adi Collection, mengatakan, Dari kami dengan hati untuk Lesti, Lesti Lovers Indonesia. Wow, wow. ini keren banget persahabat ya. Jargonnya? Dari kami dengan hati untuk lesti kejora Ini keren, luar biasa Kemudian disimak juga persahabat ya. Alhamdulillah acara semalam di Dangdut Akademi 5 Babak 50-50 Masuk di 5 besar top 10 Persahabat ya. ini keren juga Masya Allah, suatu kebanggaan Kita selalu bersyukur Alhamdulillah Akademi 5 tembus di lima besar Mudah-mudahan nanti malam juga ini bisa masuk rating 5 besar, sahabat, ya. kita selalu support yang terbaik untuk idola kesayangan Dan semoga idola kesayangan kita juga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat ke ya. info penting juga untuk warga konoha di kalimat caption Yang dituliskan langsung oleh akun Ting roting anuskoneslar untuk semuanya, jangan lupa voting idola kesayangan di ajang infotainment award 2022. Kita lihat perselamat ya di kalimat caption. Yang pertama, vote infotainment award dengan like di Instagram, Facebook, dan Twitter SCTV. Yang kedua, SMS sebanyak-banyaknya ke 97288. Yang ketiga, ternak akunnya jangan lupa. Yang keempat, voting di video per 15 menit sekali persabat ya Jadi untuk warga Konoha, jangan lengah juga untuk dukung voting leslar di Ajang Infotainment World 2022 bismillah persabat ya semoga ada rezekinya idola kesayangan kita bisa memborong piala penghargaan. Kemudian di disimak juga di kabar selanjutnya ada momen wawancara dengan Habib Usman. Ini mengenai Lesti dan Rizky Bilar. Alhamdulillah penyampaian dari Habib Usman ini bikin kita bangga sekali dengan idola kesayangan Rizky Bilar. Alhamdulillah selain rajin main bola, rajin juga ngajinya. Kata Habib Usman. Ini suatu kebanggaan yang kita dapatkan. Eh, Masya Allah. Dan di momen ini pun kita mendapatkan info langsung dari Habib Usman Bahwa Bapak Bilar dan Lesti Kejora akan umroh bareng dengan Habib Yah Masya Allah kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan lancar dan niat baiknya di Lancarkan semuanya, amin Dan dimudahkan pastinya Kita lihat juga persahabat yang momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Sikomi Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Begitu sayangnya Allah sehingga Leslar selalu didekatkan dengan orang-orang soleh dan soleha Masya Allah, terima kasih Habib Dan Masya Allah Leslar selalu mau belajar menjadi lebih baik Semoga Leslar selalu didekatkan dengan orang-orang baik Soleh dan soleha dan dijauhkan dari orang-orang tidak baik berniat jahat dan merugikan dan semoga Allah selalu meridoi setiap langkah-langkah mereka. Amin. Ya Allah, Ya robbal alamin Kita selalu mendoakan yang terbaik, doa-doa baik mudah-mudahan diinjabah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar leslor tentunya.